Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama kunci jawaban di halaman 67, 68, 69, 71, 72, 73, dan 74 Pada tema 2 kelas 6 Baik, sekarang kita akan jawab di halaman 66. Sebelum kita lanjut, mari subscribe dulu channel ini agar nanti kamu dapat informasi terbaru mengenai kunci jawaban. Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Yang pertama apa, pertempuran Ambarawa, mengapa pihak sekutu mengingkari perjanjian perundingan damai, siapa, pasukan tentara keamanan rakyat, Nika, Inggris, bagaimana? DKR berhasil merebut daerah Ambarawa, kapan? Tanggal 12 Desember 1945, di mana? Di kota Ambarawa. Berikutnya, kita akan menjawab di halaman 67 Tukarkan peta pikiran yang telah kamu buat dengan salah seorang teman Mintalah teman tersebut memberikan komentar tentang setiap kalimat yang kamu tuliskan Apakah kalimat tersebut sudah memenuhi kriteria kalimat efektif? Mintalah teman tersebut menuliskan komentarnya di kolom yang telah disediakan Baik kita jawab Oke, di sini dijawab dengan cara komentar temanmu ya. Berikutnya di halaman 67. Baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan peta pikiran yang sudah kamu buat. Kemudian, jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa? Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Jelaskan Upaya yang dilakukan oleh rakyat Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Yaitu dengan menerapkan strategi yang dikenal dengan strategi gelar supit urang Atau disebut juga pengepungan rangkat Hal ini mengakibatkan musuh terkurung kedua sisinya dan mudah untuk dilumpuhkan kekuatannya Kedua, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada peristiwa pertempuran Ambarawa sudah cukup baik. Dengan semangat pantang menyerah, para pejuang mempertaruhkan nyawanya demi negara dan kemenangan yang diperoleh adalah berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Berikutnya, di halaman 68, bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara Nika yang melanggar kesepakatan? Sikap tentara Nika yang melanggar kesepakatan merupakan sikap yang tidak baik. Hal ini, hal inilah yang menyulut kemarahan pasukan Indonesia. Yang keempat, bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit orang? Bagus. Karena taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Masih di halaman 68 silahkan subscribe dulu channel ini kemudian nyalakan tanda loncengnya. Oke, pertanyaan kelima, sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Sikapnya yaitu rela berkorban, pantang menyerah, berjuang tanpa pamrih, dan tidak takut membela kebenaran. Keenam, bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Berikan contoh, lemah lembut dalam berbicara atau sopan santun pada setiap manusia. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 70. Bagaimana cara hiena mempertahankan diri dan wilayahnya? Hiena dapat mempertahankan diri dan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Binatang ini akan mengusir hewan lain yang masuk wilayahnya dengan cara bergerombol. Pertanyaan berikutnya, apa perbedaan hiena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Perbedaan yang dimiliki oleh hiena dengan hewan lainnya ketika mengatasi sebuah masalah adalah karena hiena mampu untuk melakukan perhitungan terhadap jumlah rekan yang diperlukan untuk menghadapi musuh yang akan dibutuhkan oleh mereka. Berikutnya kita akan jawab di halaman 71. Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini kemudian nyalakan tanda loncengnya. Tuliskan kesimpulanmu tentang bacaan tersebut. Hiena merupakan hewan yang cerdas untuk menyelesaikan suatu masalah. Hal tersebut terbukti ketika ada penyusup di wilayahnya. Hiena akan menghitung jumlah penyusup, kemudian memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Kamu sudah mengetahui bagaimana hiena mempertahankan diri? Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi Sekarang kita akan jawab di halaman 72 Sebelum kita jawab, mari subscribe dulu channel ini Kemudian nyalakan tanda loncengnya Pertama adalah cumi-cumi Mempertahankan diri dengan mengeluarkan tinta hitam pekat ketika ada hewan yang mengancam Tinta hitam pekat ini dapat menghambat penglihatan pemangsa. Ketika itu, cumi-cumi akan melarikan diri. Berikutnya ada walang sangit. Ketika terancam, walang sangit akan mengeluarkan bau menyengat yang tidak sedap. Bau itu akan membuat pemangsa menjauh. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 73 gambarnya adalah siput siput memiliki cangkang cangkang siput digunakan sebagai tempat tinggal selain itu, cangkang juga dapat menjadi tempat berlindung ketika terancam berikutnya, pasti di halaman 73 kita akan menuliskan kesimpulan tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut sebelum kita isi mari subscribe dulu channel ini agar kamu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan mengenai kunci jawaban terbaru dari kami. Baik, langsung saja kita isi. Ada cecak, memutuskan ekornya untuk mengelabuhi. Cumi-cumi, mengeluarkan tinta hitam pekat. Walang sanggit, mengeluarkan bau menyengat dan tidak sedap. Siput, berlindung dalam cangkang bunglon merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ditempati. Belalang daun bersembunyi di dekat dedaunan. Sekarang masih di halaman 73, ayo renungkan. Sebutkan tiga hal yang kamu pelajari hari ini. Baik, ada pertempuran Ambarawa. Cerita hiena adalah hewan paling pintar di dunia dan hewan menyelesaikan diri. Pertanyaan kedua, bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Yaitu hewan menyelesaikan diri. Berikutnya, di halaman 74, bagian mana yang belum kamu pahami? Pertempuran ambarawa, ambarawa cerita hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apa rencanamu agar kamu lebih paham? Membaca ulang, mencari informasi, dan berlatih memahami. Sikap apa yang dapat kamu contoh dan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sikap yang dapat dilakukan sehari-hari: yang pertama, beribadah sesuai agama yang dianut; yang kedua, saling menghormati antar sesama pemeluk agama; yang ketiga, hidup rukun antar tetangga; yang keempat, Gotong royong di lingkungan masyarakat Yang kelima, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi Dan sekarang kita akan menjawab di halaman 74 Amati hewan yang ada di sekitar rumahmu Perhatikan cara hewan tersebut beradaptasi Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu Diskusikan hasilnya Berikut ini, jenis hewan di sekitar rumah Dan cara beradaptasi yang dilakukan adalah Kerbau berkubang merupakan adaptasi tingkah laku. Bunglon merubah warna tubuhnya atau disebut dengan mimikri merupakan adaptasi tingkah laku. Ketiga, burung lovebird memiliki paruh untuk memakan biji merupakan adaptasi morfologi. Keempat, cicak memutuskan ekornya atau autotomi merupakan adaptasi tingkah laku. Yang kelima Sapi memiliki enzim selulase untuk mencerna makanan merupakan adaptasi fisiologi. Baik itu saja yang kita bahas pada video kali ini, nanti kita akan bahas ke halaman berikutnya.